Watching the video. Halo semuanya. Lagi weekend ya nih. Hari Minggu kita Pompei. Kebetulan ini lawannya Bond ya. enggak over banget ini. 12, Mbp eh ya tadi? Ya? 15 billion kalau nggak salah. ya 15 billion versus 2,5 billion gitu. ini sudah make nya udah pasti nggak gak simbang ya sudah pasti nggak menang. Tapi di video kali ini karena sudah pasti kalah gitu ya. Jadi aku mau kasih tips aja buat main Pompe gimana sih dapat poinnya banyak gitu ya. Kalau misalnya kalian kelihatannya lawannya sudah pasti susah banget gitu. Yang penting kalian dapat poin minimal 15 atau 16 km ya. buat dapetin total semua reward gitu. Jadi kalau kalian misalnya Udah udah otomatis kayaknya feelingnya 90% ngal, apa kalah nih ke kandang nih? Sudah kalian banyakin poin kill aja gitu. Soalnya poin kill itu poin terbesar yang didapatkan buat ini ya. Poin individu sama poin aliansi gitu. Jadi kalau bisa kalian ikut war aja di map kalian, kalian pakai semua buat war, nggak usah macul gitu. Sudah war aja sudah. Seadanya, kalau misalnya kalian nggak mau healing ya, nggak apa nggak usah healing gitu ya pokoknya kalian war aja nanti kalau sudah misalnya sudah mau habis pasukan yang udah habis sisa berapa pasukan gitu itu bro kalian buat macul nggak apa-apa kalau bisa macul ya soalnya kalau kalian kalah udah pasti nggak bisa macul ya paculnya kalian kena serang juga gitu tapi kalau kalian masih bisa defend bangunan atau apa ya udah kalian send pasukan ya kirim pasukan meskipun cuma satu biji itu tetap kehitung dapat poin cuy Ini kita tinggal pasrah aja ya. Malah banyak yang udah nggak on ini cuma 18 yang on karena karena udah pasti kalah ya lawannya Bon. Hmm. lawannya Bon. Ini nggak logik sih ini. Udah T 6 semuanya cuy. Kayaknya aku nggak nggak tahu aku teleport atau nggak ya mungkin teleport aja deh ya. Ya, minimal kita join join war, lah. Ini udah bebas, sih. Mau kok mau gak ada, nggak pakai strategi. Ini udah terserahnya. Udah, udah pada males pakai strategi. anak anaknya sudah tahu kan, lawannya bon. udah males pakai strategi. Nah, aku juga sudah malas sebetulnya Don't hesitate. Don't hesitate. kita simak bon aja deh ya kalau sudah pasti ya pasti ngambilnya ini dulu ambil tower ya basic lah kalau misalnya ini kalau ngambil tower dulu towernya towernya ini ya bukan tower helipadnya kita itu helipad pribadi itu basic itu cuma kalian yang gak basic itu misalnya kalau mereka rally langsung apa punya kita gitu belum gak basic itu biasanya kalau player rest of kingdom itu mulai star di awal ya sudah mulai tank tank tank sudah mulai seal kebuka tuh Langsung rally, nya lawan. nya lawan di sama nya kita sendiri di gitu. Supaya apa? Jadi kalau misalnya nanti musuhnya ngerali juga, yang kita, kita sudah punya pasukan di dalam helipad gitu. Itu, ini kalau ini masih standar sih, nggak ada yang saling nggak apa? Nggak ada yang saling rally, helipad gitu. Soalnya rally apa? Helipad itu vital ya, ada apa? Jatah buat teleport berapa yang on 23 lawan 26 tapi orang gak ada yang gak ada yang waras justru aku duluan dapat ini ya dapat terlipat yang lain belum dapat belum dapat belum dapat belum dapat aku dapat duluan padahal padahal nggak ada prepare sama sekali ya. Ya buat fun aja deh. Biasanya kalau kalian nonton pompeynya ini ya, pompeynya X War itu ada apa teknem-teknemnya tag name -tag name di sini, ada tag tag strateginya ini nggak ada strategi blast udah udah males. Dan ini nanti paling aku cuma voice, voice recordnya cuma bentar aja ya, karena sudah pasti kalah. Nanti setelah itu, abis voice recordnya selesai. Biasanya dia kok kan speed, jadi dua kali speed ya, buat videonya supaya nggak kelamaan gitu. Soalnya udah full, udah pasti full ngandeng. aja. <laughs> mereka langsung datang ke sini semua. Sudah <laughs> udah tenang udah ke sini semua. Kita nggak perlu kemana mana-mana kita langsung apa? Didatangi. It's Yuk kita cari poin, bro. Cari poin, cari poin, cari poin. Yuk cari poin, cari poin. Ini satu ini biarkan di sini aja biar dapat poin dari helipad. Kita hajar yang ini aja apa? Bila-bila kayak bila gini aja yang agak yang gak ada yang tipis sih semua. .6 semua ya minimal ya kita dapat poin lah mereka udah nggak perlu strategi kalau gini yang penting hajar aja kalau mereka nyerang shelter sih ngeselin sih atas lebih sepi nggak ya Dia agak yang lebih sepi dikit deh. udah nggak bisa ya masih kita balik aja deh kita balik-balik, <laughs> <Aku> malas sembah. <laughs> Oke kita ganti dulu deh. Ya udah udah otomatis ini keserang pasti. Dia dimana sih? Kita gini aja nggak apa-apa. nanti kalau aku keluarin pasukan dia nyerang base coy jadi udah kita biarin aja nanti mereka juga nyerang base ujung-ujungnya kan jadi ya biarin aja dulu biarin mereka nyerang base aja deh aku ganti ke defense aja deh buffnya kan ujung-ujungnya mereka juga nyerang base ya udah enggak usah enggak usah ini masih capek-capek keluar cuy dapat poin 15k gak, ya? ini misi PR oh, udah 7k misi <laughs> PR sebetulnya soalnya Agak berat, cuy. sini rame nggak ya? Agak sepi, terlalu rame di bawahnya yang sedih. Uh, tim B juga nggak logis, rame banget. langsung balik mereka tuh gak seru cuy kalau kayak gitu tuh nyerang biasa tuh gak seru kalau ini apa malah nanti mereka nggak dapat poin kill It's a transaction. langsung sekarat semua jamban jamban 9000 tinggal nyari apa enam 6000 poin. 6000 poin langsung kita <laughs> aman. Yang penting poin aja dah. Enggak logis emang ya, manusia-manusia kampret ini. Coba macul aman enggak ya? F jangan kejauhan cuy sini aja ngumpul di depan gerbang sini lo depan gerbang aja udah enak loh. tabra tabrak aja yang penting kita cari poin ya bodo amat mau kalah karena sudah pasti kalah sih langsung kuning 10 ya Allah scrolli maka Cop-cop sudah 15 kali cop Coba. Can Masih kurang 4k lagi, coy. 4k baru dapat 15. Sempak nih manusia-manusiaan. pakai mobil ya. Ini si Tring ngasih pakai mobil lo. Kasihan mungkin dia bilang. nggak dapat poin kan. Ini respect ya. Respect buat Tring ya. Dia ngasih mobil, emang sengaja ngasih mobil ya buat dapatin poin supaya apa? Xola dapat poin. Kalau kayak gini udah pasti ya nggak bisa dapat poin selain dapat dari kill gitu. Soalnya dari poin probation yang buat penempatan bangunan itu kita udah pasti nggak bisa karena nggak ada bangunan yang kita dapat. Yang kedua dari macul udah pasti nggak bisa macul. Yang ketiga yang bawah ini apa namanya? Poin dari bawah ini apa? Inkubator kita nggak bisa inkubator. Jadi satu-satunya poinnya dari poin kill. Sempat mereka nggak ada yang mau maju duluan loh. <laughs> Masih 175 nih nggak main 175 poin, 2000 poin. Empat. Cari mana yang tipis ini, pokoknya tebel-tebel semua. Kayaknya pakai Lewis enak deh, AOE-nya gede Abis ini dia aku pakai Lewis. Lewis Supaya dapat kill-nya banyak gitu 13,2 Bentar lagi 15 Ya kalau merah balikin aja deh daripada nanti nggak ada pasukan balikin aja kalau udah merah nanti udah isi ulang dan masih ada waktu soalnya 13,2 masih banyak sih kurang semas -sem. 13,7 masih kurang 1,3 tapi mereka juga dapat poinnya susah loh kalau misalnya kita nggak mau nyerang Ini monster sini aja nggak dikasih loh, monster sini nggak dikasih diambil pun. kan nggak ada yang maju sih. Yang kira-kira empuk mana ya kok nggak ada ya. Semuanya tebel Ini aja deh. Ilinya berapa ini, 21 hari. berapa? Nih? Hmm, 15k, wes. Selesai, guys. Enak pakai Luis ya, di make nya AOE. Soalnya banyak yang di depannya kan banyak musuhnya, jadi di nya lebih banyak dapat gitu. Lebih banyak yang kena juga. das malas <laughs> kita bantu teman teman aja deh, kita bantu ini apa bantu ngeteng kita pakai hero tank aja deh supaya bantu ngeteng bantu ngeteng aja ini nggak ada yang mau ngehit soalnya nggak ada yang ngetengin mungkin padahal nggak ada nggak ada apa nggak ada yang mati juga kalau nyerang masih setengah jam lagi ya. ya itu aja ya mungkin untuk tips kali ini gua nggak akan voice lagi karena ya membosankan ya mungkin gua akan stop atau mungkin nanti akan aku cepetin kali dua mungkin kalau edit gitu ya. oke okay, thank you buat sudah mau nonton semoga kalian beruntung untuk matchmaking Pompei sampai jumpa di video selanjutnya see you next time bye bye